Halo selamat sore ya Selamat datang di video saya Oke, kali ini mau unboxing mobilan-mobilan nah, ini dari anak saya nih kita kasihkan video ini Oke kita akan unboxing yuk ya Adek mau unboxing ya bagus pintar. ya diambil ya ah, ambil iya ini, ini Kenzo sama Kevel yuk bareng-bareng unboxing dia. ya ini mobilan baru Kenzo sama Kevel tarik tarik awas pelan-pelan nih dibenerin dulu di duka dulu yuk, oh, yuk. saya ya pelan-pelan tarik Oh, yang kecil yang seneng. Wah. dipasang, dipasang. itunya dipasang Yuk. Pasang. Dipalik, dipalik. Nah. Pasang sayang. Iya. Bisa. Terus. ini dipasang talinya. Bisa gak? Mama pasang Udah, Cuci kaki, cuci tangan, Pasang talinya. Ih gimana? Seneng nggak? Mas Kijol senang nggak? Mobil. Yeah, mobil. Mobil apa itu namanya? Baby. Mobil. Mobil apa, apa? Truk, gya? Truk oleg. Iya. Bisa nggak Mas Kijol masang talinya? Dimasuk Yay. dimasukin di lubang dari bawah dari bawah sayang dari bawah. Cangga. Ini Mas Kenzo belajar masang. Oh, pakai? Ayo, adik, karena di bawah? Pakai sepatu Wah. ini. Hari ini, Kenzo juga buka mainan lagi. Ini mainan baru. Apa ya? Coba dibukakan coba dikasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. oh, ini mobilannya, ini bukanya gini, ini bukanya di sini. cepet cepet. apa lagi? yang kecil, ya, yang kecil sibuk mainan Ih, ini mobil, truk gede, nggak bisa. Ya, ya, ya. Oh, ini. Eh. Di Di belakang juga. Bapak, N -n -n. Eh, pasangnya, mas, pasangi, Mas. wah ini ya dilepas. Pasangi, Mas, pasangnya, mas. Penyari, mas. Di Di belakang gak bisa, kan, kan satu. Nah, ini dari King smart ini mas pasang ya mas. mas pasang ini mas pasang ya itu pasang di situ mas. mas ayo kevin kita main mobilan wew wew mana mau Oke, saksikan nanti ya Kita mainan nanti nah, Ini masih Beli mainan baru lagi nih Wah, wow, hari ini mainannya banyak nih Ini dari Truck Pelan-pelan, oh, yuk Mas Kenjo Artboxing Kevel juga, buka, bisa nggak? Coba Mas Kenjo, bisa nggak? Yuk Buka, ya ini masalah yang Ternyata di plaster, oh, iya, hey. potong, mas. Mana aku yang mana? potong mas, potong, mas potong, mana? Mas, potong, potong, potong, mas. Pelan pelan. Nih. Oke. Okay. Mas potong, potong, Nah itu potong, potong, tuh duduk duduk. Oh, tuh, tuh, lihat tuh, tuh Tuh truk ada truk tuh. ini oh. truk ini, nih masukin jadi. Nih. nih. truk. Habis yang motor Pak. Yo, masukin nanti yuk. Pakin. Gua, wow, bisa diangkat Pak. Wey, nih, satu lagi Adik. Oh, tinggal di sini. Nih, timasukin lagi saya, masukin lagi. Eh, itu masukin lagi nih, masukin di kendorasnya. Nah, ini satu lagi nih lagi kak oh, awas di plaster eh ada di sobek, di plaster dimas Kenjo antusias yes banget nih bongkar bongkar mainan oke okay, kita buka satu lagi wah ini apa ini wah ini mainan oh bagus nih ini Wah ini penghalus aspal. Ya, ini, wah bagus ya kayak. Mana bagus ya coba lihat coba. Bagus. Wow bagus ya. Ini truk wah nih ini Kevol senang sekali mainannya ya. Oh. Oh. Oke. -oh. Nah, Oke, okay. hmm, okay, hmm, itu dia eh, unboxing langsung. kita Dada. sore hari ini. Nanti kita akan nyoba mobil olengnya, truk olengnya ya. Ini Yo. pada mesinnya kok pak? Pada mesinnya? Pada mesinnya. Oh, nih. <tuh>. Uh, nah, ya, aja, uh, eh, jangan ditabrak-tabrak uh, dong yang dipakai uh, di dalam senang uh, oh, nah, nah, ya tuk. hatiku nah, nah, ini untuk truknya nih mereknya Dino Oke ini bisa ada talinya, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok Jadi mirip kayak mobil asli, tapi dia berbahan plastik, bukan dari kayu. Oke. Saksikan terus video ini Saksikan video Apple dan Kenzo Senang dapat mobilan baru Yeay Oke Jangan lupa Jika suka dengan video ini Silahkan like Oh iya, terkoyeng ya Terkoyeng Jika berkenan Silahkan subscribe video ini Mana kasih lihat? Kasi Habis itu, kasih lihat. Mana kasih lihat? Mana? Oh, ya. Mana kasih lihat? Kasih lihat truknya wow ini truknya, bagus ya? Bagus. Itu Mas Kenjo wah oh, senangnya. Gimana kalau senangnya? Gimana kalau kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat senangnya? hehehe Kafe kasih lihat senangnya gimana senangnya, ketawa dong, ketawa dong. Oke. Oh, ya. ya, ya. Oke, okay. ya. okay, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Sekian video unboxing kita mainan kita hari ini. Sampai ketemu di video-video si. berikutnya.